Ya, teman-teman, uh, ini uh, kami menceritakan tentang peraturan nasional, dan inilah jalan uh, pendakian ke arah Bukit Tomelos. Tempat ini dulu disebut ajaulan Dan Kalau kita Lewat sini Masih banyak embun yang tersimpan Di daun Daun kasuari dan Begitu angin tiup uh, Sampai tubuh Kita basah oleh karena Embun Masyarakat setempat sering menyebutnya Ajaulan atau Daun kasuari yang Menyimpan air hujan Nah ini kita melewati beberapa Waktu tajam yang Kalau pengguna jasa Jalan ini tidak Berhati-hati Pasti akan memakan korban Oleh karena itu kita himbau untuk penuh hati-hati ya Nah yang nampak ini bukit Tokmenas Tokmenas ini Nama mula-mulanya adalah Nubuin nah, nah. Nah, Bukit yang berbentuk eh, Periuk tanah. Nah ini kita sudah berada di bonsai alam patung yang berumur 200 tahun tersimpan di cagar alam Gunung Mutis Timau. Nah, kami bersama keluarga, bersaudara semua yang ada di sini. kali nah, ini taman bonsai alam dia seperti ini. Bonsai ketika kita telusuri betul-betul bahasa bahasa daerah yang biasa masyarakat sekitar sebut bilang uh, manuk molo nah, gitu. Nah, ini tampak teman-teman pemuda -teman -teman lagi asik-asik menikmati pohon bonsai alam. ini taman yang ada di Fatimasi. ya. Ini nampak ada Adi, ada Ilfrid, ada Jep banyak sekali mereka senang menikmati uh, bonsai alam dan pemandangan yang indah disuguhi dengan udara yang segar walaupun di bawah terik matahari yang kelihatan begitu panas tetapi kalau kita berada di tempat ini rasanya tidak ada panas dan hanya uh, udara yang adem dan kalau kita sampai di tempat ini uh, rasanya betah dan tidak mau ingin kembali. Harus berada di sini sekitar beberapa hari lagi. Nah, kali ini kami melanjutkan perjalanan ke halin oh. Eh <tuh> maka itu sambil jalan menuju ke ini pohon amput. Nah, baik teman-teman, eh, ini perjalanan menuju ke hal ini. Nah, hal ini, uh, di tempat ini kita bisa menjangkau bukit atau gunung neno. Di Gunung Kekneno pasti kita ketemu yang namanya Fat Veto Sebuah si batu yang bentuk seperti si manusia Dan ini jalan pintas menuju ke punuh Jalur Nenos Baik kita lanjut perjalanan lagi Untuk menuju ke Benteng Dua Putri Di Benteng Dua Putri ini terdapat Satu tempat yang namanya Oenino Nah di Oenino ini Nah, di situlah kita temukan gang menuju ke Mutis. Ini orang tua biasa bilang makon, fat makon. Nah, ini pemandangan Oenino. Di dekat di Oinino inilah kita uh, dapat lihat yang namanya Benteng dua Putri. Teman-teman mau ingin tahu persis dengan Beteng Dua Putri dan sejarahnya pas Pasti eh, bertemu dengan beberapa tokoh Pinutur yang Yang ada di Desa Fatumnasi seperti Bapak Matios Anin eh, Bapak Absalom Banu, Bapak eh, Usif Milihanus nah, begitu. Nah dari sini beberapa kilo kita sudah sampai di padang lelofui mutis nah ini kita akan temukannya seperti ini nampak kami sedang menikmati panorama alam batuan dengan lumut lumut yang tumbuh di atas batu itu Ini batu-batu yang ada di Pegunungan Patung Nasi Ada Patung Nasi Ada Nua Bau Ada Najabeti Dan lain-lain sebagainya Nah yang di depan ini Bukit Kekneno Nah ini batu Gamping Yang ada di Patung Nasi Nah nampaknya eh, Kami bahkan anak-anak tidak puas lagi jadi kami singgah di bonsai kembali ini Nah ini bonsai alam hmm, merasa tidak puas dan masih mau menikmati pohon bonsai yang ada di Fatunasi kecamatan Fatunasi Desa Fatunasi Kabupaten Timor Tengah Selatan oke baik uh, teman-teman semua uh, yang ingin mengunjungi tempat ini jangan lupa Uh, sampah itu tidak boleh buang sembarang ya Kami tunggu kunjungan Anda berikutnya